pengalaman ditidurin kecil hampir tiap malam iya. Suka kasih ini sangat balik lagi di dunia haji Terima kasih sudah mau klik video ini Siapkan mental anda untuk mendengarkan cerita-cerita seram -cerita dari dunia haji Kali ini saya bersama seorang narasumber yang akan berbagi kisahnya tentang hal-hal mistik yang pernah dia alami Lanjut terus, nonton videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen Kali ini saya sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisahnya Hal-hal mistis yang pernah dia alami di sebelah saya sudah ada. Namanya siapa, Bu? Bu Uli. Namanya Bu Uli. Untuk lebih jelasnya, dia akan menceritakan secara detail pengalaman mistis yang terjadi pada dirinya. Baik, uh, di sini Ibu punya cerita apa, Bu? Di pengalaman di Jim. hampir tiap malam ditiru, ditiru, selama 2 tahun kalau tidur selalu begitu, kalau tidur sore jadi saya itu harus tidur tuh jam buli itu tidur jam jam 12 baru bisa kenapa ibu bersedia jadi, untuk di wawancara? berbagi pengalaman, kali aja nanti ada yang bisa ngotakin tapi perasaan ibu gimana waktu itu bapak Ngerasa ada apa guna-guna, atau emang ibu sudah kok bisa gitu? Tidak di, makhluk-makhluk seperti itu. Nggak ngerti juga, mau maju orang biasa aja kalau tidur gitu loh. Tapi total kok e, kayaknya kayak di sebelah gitu, kadang-kadang di sebelah, kadang-kadang. Tuh tuh didateng orang laki gitu. Make gitu loh baik ibu boleh ceritain secara detail ya kayak biasa aja gitu kan kalau e, misalkan apa tidur gitu kan padahal udah wudhu udah udah baca segala macam doa kalau mau tidur ya kan. terus emang nggak pernah cuma baca doa tidur biasa lah tapi nggak pernah wudhu. nah itu tuh waktu pas baru-barunya tuh. itu kejadiannya e, malam, malam hari. malam. setiap malam, Jumat sebelum Jumat, Jumat, ya? Jumat tadinya. Tapi belakangan ini sering, seminggu bisa dua kali, kadang tiga kali Tapi wujudnya beda-beda Laki-laki -beda. laki, -laki apa? Laki -laki. Bunda, tua atau? Ya umur 40-an 40-an 40-50-an gitu, ya. 40 40 gitu ya. Itu pas waktu kejadiannya ibu perasaannya sadar atau emang? Sadar. Sadar. Ada di alam bawah sadar Sadar, sadar. kayak kayak benar nyata aja kadang Ada per, apa, perasaan kayak badan merinding atau kaki? Apa? Kagak, enggak, biasa aja Madi, biasa Kayak apa namanya, gimana sih kalau tidur, apa kayak lagi, kita lagi rebahan gitu Kayaknya itu perasaan tuh lagi rebahan, atau di depan ada orang Kadang-kadang suka, atau di depannya cium-nyumin gitu Baik, baik, baik, baik Itu kejadiannya sering setelah beberapa tahun ini? Iya, beberapa tahun lah Jadi ya, mohon maaf, kalau Ibu sekarang single atau emang? Single Oh single Emang Ibu ada kayak semacam Karena sering sendiri atau Emang itu terjadi begitu aja? Maksudnya sendiri Karena emang sering tidur sendiri ya, atau? Ya, tidur sendiri, cumi boleh bu di cerita lain cara bicaranya bu ya itu kayak biasa aja kalau mau apa tahu tuh kalau misalkan e, mau datangnya itu lagi enak nonton kalau tuh kayak orang langsung pules gitu lah pules pules kayak les. kepala berat gitu enggak katanya Toto langsung merem aja nah udah gitu pas kita mau bangun tahu ada orang jadi setiap ibu merasain pules atau berat itu oh, oh. pasti dia datang datang tuh kalau pas Lalu tuh deh, dia lagi nonton TV nih, gak apalagi main handphone gitu kan, nah, gak kok, langsung mungkin nih gak, gak, gak pengen ngantuk gitu enggak, Lalu mm -hmm. langsung begini aja ya, tidur merem, nah pas udah gitu ya, jadi kayak orang dihipnotis sama Ji, nah, udah gitu baru deh, dia datang tuh, datang itu langsung nyium-nyium gitu lah, biasalah kalau orang ngomong, orang ngomong, biasa gitu kan, nah, yuk, namanya namanya kan orang guling gak kenal ya, gak mau lah ya kan. Lagi Buri kan kondisinya kan posisinya kan sendiri, ya kan? Pikiran buli tuh ada orang masuk pikirannya tuh tadinya, nggak ada orang masuk aja. Sampai sekarang pun pikirannya kayak orang masuk gitu loh, kayak orang masuk Padahal kan nggak ada kan, Posisinya Kondisi rumah dikunci semua. Iya terus, terus terus di peluk kadang-kadang di peluk dari belakang, terus kadang-kadang dari depan langsung dijinjing begitu. Gimana kita mau nolak ya kan? udah dijuorong diapa aja tetep aja, nah terus eh, pen, apa sadar nih, sadar langsung ke depan bangun, eh, tidur lagi begitu lagi. itu kejadiannya semalam itu bisa beberapa kali. kadang dua kali kadang tiga kali. walaupun lagi duduk begini lagi duduk biar biar nggak ketiduran tetap aja tetap les leles begitu. jarang dikenotis gimana sih? dan perasaan ibu yeah. waktu itu? langsung waktu dengar dingin, takut, takut apa, teriak atau jadi apa? teriak, teriak begitu. Tapi kok kayak kadang nolongin, padahal teriaknya secara Kenapa tetangga tuh nggak ada yang denger gitu loh? Nah di situ sadarnya baru. Posisi ibu hmm. sekarang tinggal di rumah sendiri atau kontrak Di Emang kontrakannya itu? Tapi setiap pindah-pindah enggak Setiap pindah-pindah udah tiga kali pindah, tetap aja begitu. Oh, jadi tiap pindah rumah saya hmm. ikutin? Dengan selalu begitu jalan kan indah eh, kan buli kan kerjanya kan itu ngomong anak kan nah kadang-kadang pernah di rumah majikan begitu juga Tadi tidur. Nah, berarti sosok itu selalu ngikutin buli kemana hmm. aja? Karena kan buli tidur sendiri kecuali buli tidurnya rame-rame, kan perang anak sudah datang tuh, nah ditemenin kan, nah kalau pas dia datang buli teriak kan dibangunin. Datang juga tapi Pak kan burung guling teriak, jadi dibangunin gubu gitu Tapi kan kalau posisinya buli sendiri. Ya udah. Nanti sosoknya menyeramkan. Ah, dia kayak manusia biasa mak ini, boleh pikir ada orang masuk. Tapi dia nggak ada. Tapi dia sampai melakukan kayak gitu atau emang mau Mau, mau begitu kan boleh nggak mau. Oh, Ibu bisa nolak. Ah, gitu. oh, di situ boleh meratak. Ya kan boleh masalahnya kan nggak kenal. Oh, Jadi, sampai itu ada orang masuk aja, nanti komaikan tuh. Aku sampai ada yang masuk, tapi kok dilihat nggak ada sadar, pesadah proyek gini. keluar terus jantung deg Kadang kalau itu datang tiga kali, kadang dua kali. Dalam satu malam itu, uh -uh. oh, oh, perasaan oh, oh, oh, oh, oh, oh, aja cuma gitu dia ya, tetap hanya nonton TV langsung tes saja orang pingsan gitu kan nantiis nantinya heran kata itu si tetangga coba obat katanya gitu ya kan masih besi besi begini harapan ibu nanti kedepannya pengen gimana ya, pengen lepas lah mau diikutin lagi iyalah ya perlu kalau misalnya sobat dari Haji yang ada mau apa membantu untuk menyembuhkan buri tolong di Ya, capek iya capek lah berhenti terus sama lagi dua tahun mau nanti tulis di komen siapa pun yang ingin membantu wali uh, yang boleh rasain saat ini mungkin itu terus sambil datangin udah datang lagi udah pernah dia apa selain ayat-ayat gitu mm -hmm. kan pernah tetep aja datang bila enggak? dia sempat bersuara atau enggak, enggak. enggak ada suaranya i datang langsung aja terus langsung itu kayak meluk atau oh, oh. kadang meluk dari belakang kayak orang meluk bullying banget sih terus kadang kalau buling, jangan tidur di ceretang langsung gitu loh nah terus kadang-kadang perasaan kalau misalnya bullying lagi tidur di duduk gitu ya lagi duduk nanti tipe di dari belakang jadi belakang terus nggak ngerti oh kadang-kadang oh. maaf nih suka kasih tunjukin ini terus apa itu sentuhan-sentuhan, perasaan apa? Sentuhan. Merasa kaya orang suami istri gitu gimana sih? kita <tuk> ngerti. Kaya gitu <Mati> <tuk> <tuk> Tuh <nanti. tuk> Kalau ibu bercerita kayak gini buat ibu langsung berindik Heu mungkin kemungkinan tidak datang lagi gitu? Ya berarti bener jangan lah Jangan lah, capek tau ibu Ibu sempat bercerita nggak sebelum cerita ke saya? Siap. Ya itu satu orang bawa sama tetangga, mereka ada tetangga coba bu berobat itu. Coba bu sampaikan minta bantuan ke. Kan iya tadi ada yang nonton. Oh, oh kan pernah curhat gitu kan cerita gitu, kenapa ya setiap tidur kok begini gini gini gitu kan? Nah terus ada tetangga coba bu berobat itu kali aja ada yang gak depan nama ibu gak suka sama ibu mana apa ibu pernah ibu tolak katanya. Di sakit api, jadi juga terlalu mimpi. Itu katanya sih, kalau tanam lain cuma kan lagi begini. Coba ke dunia aja, coba aku minta tolong ya. Kali aja di dunia Aji para sobat, kalau ada yang bisa mau batin, ya, saya minta tolong. Bisa nganun ke saya juga ya. Nanti tulis di kolomnya aja. Ayo, aja om jangan lupa di-subscribe dulu ya. Iya, bisa. Bisa bergerak, <laughs> Jangan lupa di like nah. Comment. Comment dan komen komen dan subscribe. Berarti, Ibu gak mau berantakan kalau ini saya tayangin gitu ya? ya Seperti apa? Tadi paling orang yang, aja, ada yang, yang membaik. Terbaik, gitu. uh -huh. mau bantu Om Haji. kalau ya, pelangi. Cerita lainnya dong, Saya, Pernah mengalami hal apa semalam aja semalam Oh, kejadiannya baru semalam. Di semalam aja tidur lagi. Semalam. Di mana, Semalam. Di ya, di kamar. Di kamar, dia pernah di mana-mana di kamar selalu di kamar apa. Walaupun kita tidur di ruang tamu enggak bakal datang, pokoknya di kamar mau tidur. pernah tidur di rumah jika saya begitu kan, di kamar juga. Itu datangnya pas jam jam tertentu hari-hari tertentu jam, 3. Hari -hari tertentu. jam, 2, jam 3. dua jam tiga sangat dari jam sangat dua sampai jam setengah empat itu tuh jam-jam dia datang. Ibu nggak berusaha usir atau gimana nih? Iya diusir tapi dia. namanya ibaratnya kan kayak ya nonjjen ya, dari sosoknya kayak apa kayak biasa, laki-laki normal biasa. Tapi mukanya jelas bu gitu. Ya mukanya kadang jelas, kadang bule ini kadang setangga ini tuh tuh badan di doang gitu loh, mukanya nggak kelihatan. gitu. Laki-laki, orang mana sih manusia? Omadi oh, makanya boleh pikir datang orang datang, Cuma orang mati kunci ada di sini, dia masuk dari mana gitu loh. Kan sekarang bule tanya orang karn mau pintu kunci, kunci tuh bule ambil ke gitu Heeh. bahkan ketakut aneh gitu kan. Selain itu, apakah punya cerita lain Bu? Ya mungkin emang karena Sebelum-sebelumnya, sebelum kejadian di hari itu memang ada waktu depan yang, yang itu namanya oh, pada si Bapak dulu Bapak dulu, itu siapa kan? itu? Yang dulu itu si Bukas itu itu Buli yang tetap Buli Mantan soalnya Bukan oh. mantan kan mantan yang worker Oh iya iya, pacar kan gitu ya kan. Nah kan dia kan Soalnya kan baru 4 bulan udah ketahuan atas sifatnya dan ibu iya nggak mau lah Nah kata ya, tetangga ibu mungkin dia kali, dia gak seneng ya, Jadi dipituin lah, diobatin gitu Mungkin itu sosok apa, sosok yang disebut orang-orang yang udah guna orang Okema. lain Waktu pas baru-baru dia bentuknya, tapi kesini kesini udah beda, -beda. Udah lain-lain, e -e. jadi sering datang tapi dengan sosok yang beda-beda -e. Waktu ketahuan pertama emang sosoknya sosok dia terus Bule kan kata-kata mau ngomong ya, geli Tapi nah, kadang Bule suka-kata, oh Juhan, saya masuk beli mana, saya akan kunci jendela juga di turin kan, ya kan Yang Bule itu, samping al quran sebelumnya ngaji, terus catalin itu dari handphone, hmm. tetap datang biasanya aku ada perasaan berhinggus. Nah, enggak, enggak ada. terus tiba-tiba ada bunyi bunyi apa? enggak, apa -apa enggak ada, yang. enggak ada normal, normal. aneh kan? Hmm. Boleh orang boleh jadi orang boleh juga bingung, orang dipikir, apa sih itu orang masuk asal di di ini ini gitu? cuma yang pasti, orang nggak sebenernya lagi. cuma boleh kalau kalau diperhatikan aneh, orang masuk dari mana lagi ini? Oh, toto dari di belakang gitu kejalan, bisa gerak Hah? bisa gerak itu, itu gitu, gitu. jadi tuto orang meluk gitu loh kalau boleh tidur yang nyeri nih tuto lo ayam mungkin malah lagi duduk nonton tv tuto dia meluk ayam gitu, gitu gimana sih ada kelihatan ada ah, kelihatan orang di belakang jadi boleh mau berenang boleh takut takutnya eh mau seram gitu loh jadi boleh diam aja begini sering begini baca baca ya. aja hilang ada terah ah ah ah oh emang mah kan ah Bisa, bener -bener, bener -bener. ah kok yang ah Cuma hitungan detik, satu, dua plus, gitu lagi Tuh, Ada semuanya, kan? Oh, ya, kayak, kayak Iya, kayak ngatur lagi gitu Kan kalau normal kan kalau kita mendusin ya entah itu mau kamar mandi atau mau minum Pasti kan kita nggak akan naik-naik dulu 5-10 menit kan Akhir lagi kan kalau perempuan ya Kalau laki mah ketahuan aku buk lah ya, langsung des Kalau kerempuan, kira-laki umur kaya buli begini kan Pasti kan naik, gitu loh, nggak bisa tidur lagi ini ya, engga maka kita di situ? dan itu terjadi beberapa kali iya selama dua tahun aja. selama 2 tahun cukup lama sudah makanya tirain begini karena kita matap tirani kan tirain tepat kari seron nah terus pindah sana yang dekat kuburan nah kalau oh, ya, dekat kuburan kan cuma kali didatang oh yang dekat kuburan ya yang seringnya waktu matap tirani sering banget itu Kali itu kamu. Aku uh, di kontrak pertama, mungkin karena di kontrakannya. Jadi, pindah pindah kontrak terus. Ya? Huh? Yang cuma mungkin, mungkin ya karena di situ kan, karena ada saudara di Budi datang nemenin. Nah, mungkin itu dia kali dia datang itu. Karena banyak orang, oh, jadi dalam posisi sendiri aja. Ya? Iya, makanya kan heran, kan? Aneh, kan? Kalau Budi juga gak pernah berkhayal, kayak Budi itu pun gak pernah apa sesuatu. Nah. Kas macam pesugihan apa. boleh kayak apa mainti. Mungkin ya. Bukin, ya. Bukin, ya <laughs> <Aji>. <laughs> <laughs> Baik, usah kaya lah Boleh <laughs> kali. itu begini, begini, begini. ada lagi harapannya ya, apa Bu buat Ya semoga aja ada yang ada yang bantu ya. Oh. ya jangan lupa untuk dikomen nanti yang mau bantu Uli. Tapi dibantunya ya mohon maaf kalau sekadar saya pernah ada yang mau bantu Uli biar gain oh. 300.000. Ya jujur dan enggak sanggup saya untuk 300.000 ya makan, PP, ya, Mudah-mudahan ada aja uh, yang mau bantu nanti ya setelah konten ini. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu yang sudah okay. mau bantu. Terima kasih ya. Ya sama-sama Mati. -sama, Doain biar share. Iya. Tidak berkat, tidak ada bantuin ya, Maji. Pernah ngamalin sesuatu apa? Enggak. Semacam pesugihan apa? Bully dikaya hotel Maji. Mungkin ya, Pak. Iya, hotel usah kaya lah, bully dia cukup kali baik itu, ada lagi bu yang mau diceritain Enggak, udah saja ya. harapannya gak, apa bu untuk buat teman-teman ya semoga so, aja ada yang ini ada yang bantu ya, nah. ya jangan lupa untuk di komen nanti yang mau bantu uli tapi dibantunya ya mohon maaf kalau saya soalnya pernah ada yang membantuin dihargai tiga ratus ribu ya jujur gak ada sanggup saya kalau tiga ratus ribu nggak makan baik baik, baik. Ya, mudah-mudahan ada aja uh, yang mau bantu nanti ya setelah nonton. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Ya, sudah wei. mau buat ceritanya. Terima kasih. Ya, sama-sama, ya, Maji. Doain biar channel ini. Yeah. Amin. Biar tetap, biar ada yang